dong <tuk> dia kenapa bahasa ro polisi polisi polisi. polisi. polisi so. Eh Kebetulan ro <tuk> pengaduannya polisi. Buti sopatoran josan awal kan. Menghala kau tu dia punai ada tuh ribu bukanlah kau. Apa enak tuh hari Senai Pak Sin di desa Nami. Dia siapa yang satu sore di kantor desa saya dua kerja. Jadi, tidak kokalah kau mati polisi, dok penghulu, dia minta enggak apa Persoalan Nami Sedangkan persoalan Nasi Uboh tuh, lah menghala kau telan juru. Tu penghulu itu itu jadi Golo roa mo tong mangai luebo tong, ah, kujewi kuk nyoo, yong dun yang dim, ang dim dokan, kang doro songono na ang kia, songono ni be kede te toa wengi ko, lau ya, seboe kisi, e salau ka, hendap kolo se sa sa kujoluma, pesoal likirboe ya, meile hita, di songono so jadi, bulan Mei dah duga. I Mei Medel, dah saya dibajak, bapak mau, bapak mau. Kan Mei dah Jadi, bawa bae dong. memang golong, makmum bulan senda suruh kau bawa tong pola, yaitu song pakata aku Memang hidung nabi Ayam gini, ndak pulaq puru. Ini dua parang gila ket, anggota ganda Jadi, Sony duduk gak orang Bangun Bisa Boleh kamu udah narkasokut Ikut bayi lomuduh, anak muka dungu, sesiburmu Masa yargai kamu, au Dan nama beli mana, dan nama beli kamu Eseh diri siam, sehari dihapiran Sarupa lu kamu Gimak dengem maang, meidai beba Eh hubigipang nak pari, laporan sesak-satu Tuh sedang, arung kupe, akta abang ibang jidiba ke mana Nelopas udah Jauh ya, mau ya, ya. Hmm. Jadi rang-rang babe kesehatan Jadi <laughs> sian kadusan nama mangkataion siap tubuh ma jopaner tu bubu di berdikari sendiri mana? orang jauh orang orang minum. keberatan, aba m boto arsi honom suku johanmu oh. si do mirzula au ni rupai be pak jama si gultom wakah ta polsek do kawalarisan na kini pe hamihah molo keberatak kamu do kami suas tu si jaslap pe urakkon do dak sia haonan saraha anak do angka baturi ba na badok kawalarisan amuda Antara bapak di si dengan ahana. Hamu kamu marah. Ade, masalahnya udah dari Pak nah, Polisi, Tangan terhamu lo seholo, bapaknya harus seholo nggak udah. Ini Maribang ya bang, Baso. do, air do naudah, dan serem ragat. Kalau bapak ini, udah dinginnya, udah begini. Bukan, jadi emang harus samosir. Air do, nggak tahu lu dari mana, nasutabu itu samosir.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 Antara aku mana, mana, mana, mana, mana, mana, anak bapak Masalah saya, ada nah, Masalah Bapak sejaya si Iya, ya, ya, nah, eh kita bahasa Eh, yang Jadi, saya bagi untuk kita Roma. Baik, dia mangun betuk betul dua Kunci dulu itu. anak takau alanya. di sebut betul Polana Rani di bang, abang. Dak abang abang babak selesai Nahudok, nahudok, nahudok, nahudok, nahudok, nahudok, kami nahudok, nahudok, nahudok, nahudok, nahudok, nahudok, datung pola se. Amon yeah, iya, Si do dihon anak Anak tinggal Ayau dua. Monyo nih, pribadi kami kamu rapat ini solusi Ah saksi, baju sonari nari suku-suku niscaya dua-dua menghamin orang nari. Okay. Dongat tugu dongat sabotuk. Sabotuk perkuia. Aku sih hmm. peribet dong. Jadi memang, bang bilang kuna sedenggan, so, bang bilang kuna salah. Ikut tetak do, no, ikut nabener. So sonari suku-suku mana yang tuhan bunyai dua? Boy dah kamu marjami orang so, no, dijawab rapat do. Si holo, holongkah holongkanmu naus, si holongon. Oh. Asal dibantu solong nggak buat jaguna. Indo, ayo udah menjadi bukan boleh kamu martabak <susuk> sonat di Jepun? aku sih bodoh? Tahun tuh bungai Moro sama orang di depan, sambil di Jogja pun. Sambil di Jadi kamu Elusi hamil tuh dua empat orang itu bawa pasir. Asik apa? eh, Ada orang, soya Lucia lagi, udah, atasnya asma pasti pasti dia ah ada banget jauh sih Udah so nih, lagi ada se. Oh, oh. oh. oh, oh. Ya, ah. sa oh. sa Dinianya, mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya mulutnya iya di Marbella, kamu di Oke, Mas. Belum ketemu sama udah. yang udah. Nah, nih, mau nanya dulu. Gue mau dengerin. Gue mau dengerin. Gue mau dengerin. Gue mau dengerin. Gue Alai dengerin. di mau dengerin. Gue mau dengerin. Gue mau dengerin. Gue mau dengerin. Gue mau dengerin. Gue mau dengerin. mau mau mau mati Gue mau dengerin. Gue asal dong om asal <sukur> ma si Holong <sukur> <Ake>, Itu. <dahi> <sukur> <Ia. sukur> <sukur> dan mm. da. mm. Okay. Mm. Jadi sonari ima nggak suku terbuka si Holong, mau memang kamu si hulungan Ih, ikuinur dengi orang, ikuinur dengi orang dong, dah, sayang nah, Aduh sih maling gak percaya. Ikon, mau langsung lo tuh habis nontang, nontang apa nih? Taksir sayaon. Taksir Eh nggak bagus, nggak Degak ko, kunang Molo ho deh. Neng ya tekan anu tinggal di jabon. dua raja Jadi Pak daun Baik, eh, Malu sih, sih. Eh, sih, sih. sih, Dua-dua, sih. hai, Polo de engelusi Ido, Bohong, boleh dong Asal juga rudu to studio. Asal oh. secara jantan. Baik, Dukon. Dukon. Dukon. Eh. Alusi, alusi, alusi, tidak. mau langsung ini, juga dirohami Rohami. Mau langsung ini do, bahama. Bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, Roham Roham Ngung nak sedipanai au, ido pang ido aku, au ngangga jua ngung mm. nanggilempari au, mm. ngurang songon rabba au, au pe iba pe tama do bai naku, mm. unang galusidau uh, long, adong ga penok penlanjutan yang molosong oni damang nak, unang galusidau so hamidong mangyale saiono, ban, dokong manggakisak, unang galusidau tong, saiong on rabba songonau e gwau di pagi jabangorokong, unang songonau e al, gwau nganggakisak. Sekarang di, di Bapak Sopan, tak butuh adu-adu apa-apa. Dukung aja. Aduh Bapak emuk. Aduh dope di Penanggau. Niku. Bapak bolo sebuah mati aw. Yang mau mati aw. Itu dia mau. Makbuasa? Niku, jai. Bah... Dan tar hilalai di Urham menguluh Pija Tawno. Niku datu banyak. Bolo dengar rohana, unang di dibayain aw ian langi rongi ni ne ga bibi bahasa, deng, bahasa deng masalah rongi alusi ka. ma, alusi ma. Olo nne, nge, nne, masalah alusi. Olo, nuhur, kan? yes, so kamu di bahasa ah, ma. jadi alusi ma. alusi ma alusi ma alusi ma sama sir alusi alusi ayo Alu si ma? Hei hei Gula ngang ngusik nak? Benang gula ngongik ni gula ngakak dah perlinggul Perlinggul mana si buruk Udah perlenggul si Orang yang ternyak tu Orang yang ternyak tu Lepuk Man, alu si ha? Tapi sedih je bisa ngorong di ti sil kita Ie dok Alu si ma omak Ahang Bursang sir Jauh juga lubat luat kau dalam Alu si ma? si Pak Jaya nak tua. Nah, arong go mau masuk mah jabon. Kamu, <tuk> kamu ini roh yang mau, marah Pak <tuk> basah-sah-sah tamu begitu kamu kamu sah begamu jo waktu lo tamu jauh Jaya itu urusan Bapak di Solo walaupun masuk uang mamanya itu So, eh, so, so, oh, Asal mau Pak Jaya baik lah sama se tori tetei bae dusapa tolong bagmi itu itu itu itu jo kami datang noh kaya keluarga aku mau priham aku boleh Nah, satu Atau malusi kamu kamu benar-benar saya di kami so pion ah sekarang tek kamu so so nampak <tuk> selalu nampak <tangan> bermacam-macam terus hidu dak kola tu habun nono hatu siolo pena eh opo nono tongku sang ka siangnya si si dia kan lima menit naik guruh bar burbar guruh bar, bar, harus jaya Tanonis itu, sih, sih, sih, Bohong <tuk tangan> tidak. <tangan> Puy, dodo, eh, ya lana, dago ngapulang hantu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, masih ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, si si arung perahu ngajolonis ngajolonis tempat itu ni lega anggap to. Anu bursa Eh, naulo naulo. Eh to kita Halo. Roma Sisi doh sama nung suhur mangadu senang eh kagak hebat Esok doh amin ayo Horas itu Ayo doh nomat istriki Eh esok kami kan itu kan Jadi napas dipadamai untuk kita kandang itu HP Ngejauhin sikit kongon Peteh mah peteh mah jadi toh Kan, halo Halo halo mama halo halo apa halo sini dong ada orang hati itu pemaju dong mulai tarung non ahah <tuk> Ada <tangan> tujuan, <tangan> hai <tuk> laut diharuang, hai laut tuhanong, hai ya, hai ya, hai ya, hai ya, hai ya, diangkat, selama di Jadi Tidak Masak coklat. murid itu. Aha. Darum masuk HP ni tujuh Oke. Arahan Alam ini, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Oh song dak di Enggak mau gua bilang saya apa itu sih karena itu saya. yang, dia Polisi Doktor, doktor, non doktor, doktor, doktor, doktor, doktor, bibi di luar bibi nero uluk urang sesimole bongkari neka mari Bengah mah, semuanya panik juga. satu mobil. Armina ah, kamu. Pak Makan, ini. Dark Saw ni, akang, Dark Saw ni, akang, Dark Saw yang nggak lo. Lah kita. tak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 mereka sudah datang kami jadi mengamuk, nggak paling nggak. Anggota anak dan dia ibereng. Molo, ada dana aku. Unang unang beri beri gamarn dia. Untuk jaga jaga. Bapa lapor. Molo memang na. Kalau hanga, kalau nak nikmat, molo dua. Oh, orang ini orang masih mau beko bolo, hujung, buncur, nang, kau nang, kau nang, ada sinar boru, uh, airnya berupa nanam ni. Palaon na ma. na para Eh, gak ada ni. anak Pete, masutukin naik ah. Kamu udah besok romanya si Zarya Mang Nadia, Ada, ada, telepon, nah, dia ini, besok, dia, Kita Padi, nak ya, hari itu saya <tangan> bisa Uang udah ninggal, uang sebenarnya au Aduh, anggota dua loh, nih angkiku sangat siapa si bona? yang berbeda ya, sudah pikir aku, soalnya Sangga perbedaan sangat dimasuk, alhamdulillah terakhir loh, si terus merok. Bagaimana? itu jadi uh, nah, ya. nah, nah. uh. eh nah, kan nah, nah, nah, uh, tuh nah. nah, nah, nah, kamu Anak, de taiso lui na tong mangalusi i sangodia do roha ma ta nakani, songon roh nakani ni na tulang ro na kaning sian punga na i tu manukon hollo jadi sukum mamu senya ni na taon na soro mangalusi na soro reina mangalusi bulu hmm. oh, song si. do ambar denggan inna ya, tuh tudaun holu sama sama lah tudu ramu-ramat lawan mangandu si idi halu si ma teman na songon dia do alusmu ah jadi tapu tapuhulun waeng lah mangajari ho asa di boto si holong lao mana marinah ho ko holu hmm. sonar lu si denggan molo burju ha itu dua burju da tu ho marang na inna kan na holu dang adong dia ya soalnya, nakki do koni mananya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 non mai permen hami son dang, beri. dang gani na la dang la jala do huboto hami Ipah utah kami, dijatia nombor. Nyalak, mimar gatap Sahdui. Dengan jalan nungan jauh adek. Sesuai ditikin amaradati namar adek, apa buah doa. Olam. Ogeleng. Ibulu dihami, dang adung asing rohan kami itu ho. Bulu tuau tulang mau. Yang mana adek dobihan ada para ah ah ah jadi kami siang mereka musir Hai dang di kami debat nyon Asa singasik tu, ia jar don ikon kiramu si ube um tiro di nomo. Jala sesue na masalamunaon. Nang tak pola baru i do tuson. Nang ito roandus. Cukup na sebenarnya. Holak kamu berkata ku golun pe dekat tu. Paningkaton mailadi berontuson. Butuh Gurbak buluk kuro medelenyun ala masalah song ala nantara hamun ayo iman normal normal di hukum diare iman waduh ala ibisono roma ibu. haro lami tu song holong dok Ameriko ala buah binigi par masalahmu hasi tungani hamu bimi Sesuai alu memang tak binggi-binggi Aleki benar nih hamil mah. Taktoho be sesuai nilaion. Terhadap anak sama orang tua. Sana sonari hama l suku-suku kumel. Sana sonari mau jadi toa L20. Suka-suka jadi pada. Hati majadi hataian. Tipe saya Lusi. Asama be tinggal doang tulangmu Aku be anak-anaknya Sama be anak-anaknya Banyak Jadi pola sudah ada Jadi aku udah disi sudi apa jujurun Iban di luar Jujur mulani persalisian Boleh semuanya pertinggalmu Ia udah ada kotor Mulau dikira kolo hamini Tua tulangmu Dan ngobro nami gak Uh. Tuh, deh, semudarnya do layok kok, naksir mudarnya buat Dah, alai mangido saat tuh, aneh ya lah, nyet dobat do dihami, marga, mulu bedak pingi dikira mak, mohon, semua kumpulkan marga tapubul, bulu kebipola umuru. Ade suku john, jangan kami dua. Dahulu kami gak bermati odison, nda Jujur aja lah, nak pre. Jual masa morning namanya mad mark kami terima. Dan orang lain Alai ide mau dok dak pola gak begitu silawan. Bawa mainnya nasebui yang murab saja. Asal dengar dison. Selingkuh kan lewat lewat dua sun. Tahu, ya waktu masalah. di na ro tu si ulao ma hata on mulao anggo ukap ni roha bale on autokolonon di kerogo pak berok ala dia la bapa modo i tokkon berok do inang bunda mulak salahonon mon borus punokkon burajarakkon lagu tujap peon tujangku do mulang wajaron sebagai nama tua ro ma Alain gue kebe jom maro ma mica on, dak terima on. Bolo sumad dolek es wudan e hia on, bolo tohodak suman on, kudjaingot sonare. Hima, jadi dirohami doon, hataon. Bolo kap roham, terima kasih. Ala yang gonggo sima-sima doang, -sima, pebuas sonare. Dang lo rohan gebe korban on di son tida. Menurut orang sama di maksud tolong. Para ini bagaimana? Bodoh eh. Ali, tiba ini kamu tiba you Called Butler Is ada mungkin bagai bapak bersobat juga oh. tanpa biasa ini harus anak berapa itu berapa itu kita perjalanan kok gak pindah hutan itu jatianon suami mergatapobolun udah jalanung gak di atap kamu i. istai berapa itu siolong so so so siolongon si ikut naradotamu yang gue tamu, dari rumah nami na pinaguta ho di jetianon dison ikokok ma ho dison rap meme anak ndo on taringot tu na lewat tak sai sudi laku ho ma mambutui api na gudang molo humurang di roham i holong roba patudu holong tu Asal buka saud itu ho, bereng jawa bakau. Buah maruhan yo lai si kinkungot tu si holong. Buah maruhan itu ho. Mulu asing di beko tusan, di lawan od manggil dorati. Dinahudot tu si akan lewati. Nah kurang pembayaranmu sebagai ina udah hukum mah. Ya, jangan kamu kagak ya. saya ya nah. Si oh, malah, aku, saya ya, kan aku nak katayon. Kan ada dua-dua situ dong enggak apa, maaf tak temu. Ala niordu di besi patah, dia besori juga loh. Ah, tujuh-tujuh pulau. Ini sudah tertekan ini di sini, makanya enggak mau dia cakap. Ima Elaras tuang, nerwana, terjepit do di utang, Jadi songoni me, buai to, Lang jai mutu A sanga di song si holong amun ai peun wan ai songkom e, e, yang tu deng na e, nih ku jion ni e, ni gampang do ai si lusiana molo pe tung na sala au ito molo ne kosong nama aku si holong pe na na sai lo songgi tu ho au dang lomo rohakku songo kata kanonku bege idang lomo rohakku begei songon itu ho cuma holanon si holong pe huha hu, kata hu, hu, hu, do hamune dua dakke di patanda ho si holongon Tuhan Dang kita dokar mang naisin aku tulangna, mang naisin aku langna mang aku punna. Saya perlu motor hoyi dah, jey borak do, nama sahibe hurok do tuho. Akuik, gelengmu dawei dua dah. Nip, tai duwai lah kok kan. Tai duwai tuh saya do burung. Ih, mabain anakmu dohok burung. <coughs> Dang nasau dohok kami soni tuho. <coughs> Alai, terbukti <coughs> magabi sononon. Dung metua ho, eme tuwa beho sonare terbukti ho songonon di bawah anakmu songoni itu ho hati hati hati kan alayalannya alami ala home jadi soalnya area lu sedakku dia mah alusmu sejak bu maau do to itu alamuubah mah hita muubah maau muubah ho anakku ma au, omak muau ini marakunida aku asal dengar kamu angko songo cioni denok kamu na dokter bereng bereng Sira sirang sirang sanah ala kodok dang lomor aku sirang sirakosa sitapai <tosan> <berikom tosan> <la maniraku. tosan> holong doan sitapai dang boyon dang boy berkom lamani rko na terbudok do dang boy berkom lamani rkosa sitapai holong do ran sitapai mangida ho alai di dibalik ni i jaga dirim emang ngamonan doho dak terberngawi dak dang au dang sih, dak terima au molo pola mangamo konan do no, au dang terima jadi kuma, roham anakmu. Asata, di peringkat edakuma Rohan maradu pun anaknya asapah kamu di jebon Hai iman kepadu aku batuho sonari Aura kewatoan pengecang-gecang maka tak gue waktu itu simak harusnya usia tak karena sandok ba dingin idakuma haru haum tu anak mon dia sama Tuhan yang berdukutusia orang mana semua dia dang adong lapatan ni nasai sippo hon noko asir nami hanya mah denggan Alusi tomi denggan. Eh, dia. Itu Eh, si teh, Di part ya. mah itu denggan. au dok au mau nomor gajeng So naridang dia berangkat lama jauh atas aku Jauh aku bikin itu. Pak Degang, this is your message, what anakku nak do baby apa tak Dak i iya tetekku, asyugari sugari na bui patakku piringan, dak pola, dok telur dekri, a ini subu bi patakku piringan, na sogoni daw, dok tubau, tiga taom, isuntik mau dikebin, alai, roma na kou repa au, koko, dok ma te tokko, biasa ngapukku memang dangan rumah Ala inga cic bia ta tekki. Boha ma ben kumarianakkon. Gua do pion, gua do bian. U u jingaron, u jingalan. Ngai dokko nao. Jol mate. Ipa pasi urula. Di acik do rakusin kampas nai urulai. Ala ya la naung ro kanet do ur pak napat tiga non. Las dorakku. Ai nang benani batujulon non aibana pe hujagalo ibakoso moni tuau sorot duhut nasasuman etong duau lum damai le nikku ibapak pasori urungmu au bapakmu temmu allangokku sona holopi mangulal langokku nikku bb ibakko isi ngapane kita mang isa maba isa pulurattean nani dokono nani dokono mami banenna kurater dang sagunrisi tang nato poba dennai Nga pabir-pir ko de. Niku au ma tangihon. Bang mesanabang bibitai, kuno kai bisa yalang rom. Au au tebizin. Bang wen kuno manglesi si loku. Niku, sesudak kamua bang, i bakos ari mulu bang, ditubugi, i bakos ari Au ma. I lumen su su no dua hari yang kulihat aku aku anggun nama apa apa mati aku naul, dok mati aku, namu itu kini jadi hati, so marjilin petahok tu mau kemana dong marjilin ada Tuhan, daripada ibadlu bagusnya kudu tubi, ya mau masuk sopat latihan, ibedang terus ia berbeda nama saya, bukanlah buka tetekku, paham mati, namu, habis nggak, nggak terus mau Gabe or bu kau di jia wong, ubang pe tarunglah wong, jia wong te, karung la pataku, uba ringga suri, pat onor patu sia sere duda pat marang nai tolo kopi awama, so na hurokko so na persoeda, bayarokko di tohong puho, pe te ma jaja lo masi judi jula, na so waktuk kurope, ma nai, nani suri di utaku do tuna satu ngatak keret mau harus membayar itu, cang boy ho orang ajar lo ho ah sangat puji ho anakku Holong. ho kolong ho di saya ya saya di bawa itu la Audi di di ibeko songo Norbu bole songo Norbu kak kolong ngomarga ala ah, halakan dak dak pola sok ni direko to. Hai. Ucu dia mang, ucu roko lapol. Ai tu makmi, manang na bo abi panduk kon. Manga juri we to makni gua. Di roko kopasiramo ko mang. Ai horo pangulihuna. Niko. Di watani bo abur cikku. Bahodo dak gole Korek naik, ipet tinggal kodiangi. I dia, i dia danyon, om kolong, banyalah siwolong. Ba, bahasa kolong, ipet tinggal kohorak na dia udah mana, au duka di jitu. Wediye, do maati hok. Ji idi bila sangapokku, tumako nama maati, bolomati aunung, maati bolomati aun, mangi doak maati tem, ma- ma- mana mo hote mar. Manata di katma hon niku. Ji bololomodo ram asanong magel e uno beva ena mallea. Niku. Ai suru nan tudia do sari bong, no bang to lao di honon. Gan ko tak ni war ban niku. Dang nalah diao be on, satokin nama matanya arung. Satokin tambah sedang ni matanya dia. Ai suru ngiku-ngiku. Namku. Kalau korban aku ale dengan bahasa kapua, songoni songoni mali aku, asyugariu pasak korang, berarti bunuhmu dah. masa peniku, hmm. itu biasa ngapokku, nazar dia udah guru aman, masa peniku, apalagi kalau maret songoni liana ibat dua lo, colma, niku. Naba tapo asawe itu dia makanya jadi, jadi, jadi, dok jadi, tahun, asal wajar, anak masih Kuruhan ya semua. yang di do hot di di Bama juga kami, dia. saya maju kata dia, mau ngalusi, gugur-gugur tuh kata dia jadi Saya di Jabon, sudah Jadi, cina katamu? berbeda. Tak pernah di di di Tuhan dokoma kami dan unang terbuka mulai asal butuh ada yang ngupang hidup nani unang soalnya enggak semua nih enggak sih enggak sih enggak mau enggak mau kelihatan enggak mau siap baga seruam siap pikiranmu doa tanda dinget asabu ditimbang ya kak nadi son sonor dok nye mu unang di sonor namun nakingani atau kemenang unang bedi ditungi lebih satu luang nongsal pusal puma unang beduka buka unang duka buka saya manong saya Ben. Jujur kemarin saya tidak iso doang Somediro pada kon Eh? tapi mau lo mau si Nasi siar doakan supli isi adi adi besama nggak nggak nggak nggak nggak nggak Anarobia anaknya, sama pikir, ada orang. Amin, iya, oke, iya, udah baru masih tadi, ya, Baik, Baik, na ya, baru baru na baru na baru dok kono oh no buka ke sana nanti na baru sih dok dok kon dengan Iya, bener misun Baulullah, Karena tuh. Auro boleh dia dengan koni nak kata nak iko si. Kan ditonu tu dia datanglah ulama Mekah. Akang mungkin. Depan dia tu harap. anak iko, uru, ndak ado onom. Ade anak itu, Nang mebiar dok. Sodohan. Lepurun, maruk terus mana mau mau yang baik-baik, Aku suku Raku Oh jadi, aku Lomor pikir udah Na onai se. bali paleaho tongdok le tujuanan. Di salah do itu sih Dei ima i topatan ni sidohonon hata. Godan ni hata sidohonon adai so tong ni do songon. Ima patang. Ao panas do. Maala ni joma kata ma joma. asap. Alamnya dorong asap. Kan adong do api na masa arong asap. ema Nah, le ibarat, na ledok babio itu makanya Na da ada perbedaan kuncinya atau bapak nilai. satu kamu okay. ho orang do orang tua. do bapak tua. polisi oke okay. oke. Karena kasihnya huruf kom, boleh gila di botol, si build memang aktif. Asap ini itu bapakmu. Atsuga okay. nah, rin api jari huli adu ni akak polisi isi horon amanau ni. Bapakmu duduk amanau ni. Dak kami. Bapakmu duduk amanau ni. Bapakmu duduk amanau ni. Jadi horo doh songonidu ba ala diti. Tekan ni ibu sih kocusan mana teh? Kocusan nama teh. Mengadu ya libesin narwana. Jih hape dan yatu tapi ada orang dulu kado di zona-nanya, situ situ Alana di roha pada Karena Hah? Ini jadi saya pakai pakai. Jadi sudah. tinggi sudah barang do nyor emang teh nggak Ku bapak lagi itu, itu sila ini, beri, na, na, ngau dokon, unang ngolah korak-korak e lo mau ya, no nah, -kora korak -korak alkitab kita al kita Oh, alkitab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 Dang na songon itu nerokkon ibana sudah. au kesalahan laku. sementara au anak ni jagon au anak jagon songon ni ma alani tersada bibi dang arongi dokko ko amang dengga ko memang ku sabi dang arongi dokko bapa tuau mak diku dong holong ngaparan roturinahor dibikin do di sekarang mau jadi Aku Nah, ini nah, ini tanpa.. untuk untuk anak, -anak tahun, hmm. uh tapi masih kamu, soalnya anak tahu sukun, jadi memang merda soalnya katanya Eh, jadi sonari bang kau nama nain kolong boleh saya a k benar ado pak bota yang dalam makna saya di sonari do ba ade sonari kau kan kau bapak mordo, omak, Oh, oh, oh, nimo, una kolan holo. Da, holo, oh, dame mwolo bolo, da. Holan holo, kosopan dibegudur. Sopan dibegudur. Eh, reja do sudi. Dangan adung ngonang. Reja do sudi. Holo, rau. Yang, dari babakku, dari maku. Eh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Rabatu siap piringan, banya semalam-amani sama. Eh, unang diripu yang karukono, dat dat da, da, da, pilar pilarmu, da, da, senari dan kalau do la la la la la. Do so doho bapakmu doho omakmu. Salam Umma. do. Assalamualaikum. Dang 22an some iya iya laksabwa sabuaki bahasani bapak mollai kutuho itu tidak perlu kau lawan Alabuah dari hati dia tidak pernah ingin kau itu susah ingat lak wahidawa dokter diancam semua ini tidak akan mungkin ya kutomu alai mulai disangkalan wah tak kau yang tau itu sudi sukun akamama dakya lomorana gelengna susah tidak Tentu binatang, binatang, bukan manusia. Jadi nauroto so dia, kasar nih, hatani, peti, to. itu. <tuh>. kau pikul di sini untuk pembelajaran, bukan perlu kau jawab, bukan tunjukkan kebaikan supaya dia betul sayang, opa oh, whoever nakin cara mau dia terlampau kayak gitu, sonhani jadi salah, so. nairohami sono banyak tulang, bulat tulang muda, tak soni oh itu bukan cara, ngaisobihani, boleh boleh tulang, sono yang banyak omongan, sono merubah itu yang jengkelnya, dia. oh oh, oh ini mu, bapak. itu aja aku gak terima. dan butuh suami. dan bapakmu dan bunyi bunyi itu. coba, kau itu, wala. bisa kau balas itu? jangan pantang. lah buah kata bapak biarlah tak boleh seperti sana, Dan susah dua ya untuk siapa ini, materon materon Jadi, Jadi coba, Duh, gua seperti itu kamu sama bapak, nak yang gua oh, mungkin, dang nasun itu nah, terus iya aturan itu tulang tuh oma bisa musuh Neng -neng -neng. ya Makan harus mengalami Kamu yang penting apanya dijawab. Kalau kita merasa rugi ngapain? Kerugi do mambegi. Foto udah pio makur saya asal wurok mah toh udah, udah kedahan, bere, dulu kamu ini ingat asal bui denggap tuh itu midison di pemuliun orang semua yang di sini begini kau tapi kalau begini kalian ini aduh pintu batu martidi saya dari sekitar menurut lu betul horo tubuhnya kola kau bawa baik dia peh sih foto mod di buah nguruh silang itu makanya hormati dia. Coba sadar coba. Kontrol bahasamu selamanya ini. Nasong be tulang pendirian di bapak tua, makanya kalau ngomong harus modi. Alu babe au. Toh hormat bapak. Ya. Kaya, kami pasal katai. Asalahai dok babi. Manis tulang dok ko babi. Asalah ko babi. Maka daerah, mbak, nah, tulang. Kosram. Jadi ada makanya UPE rekam dang manggaro nan bapak tua dah. Pure ka peon. Jadi, manang enggak dia pinon hatani nih, om manang na enggak? Bapak, oh, Jadi, baru pak, patung, wala Jadi, iba. Boleh, so soso, nah, wala ko nih, ma. Baim, bahasa nyanyi, seni roham. Soso, dia mah, holongmu mu. Namar bapak, ido. Namar rumah, ido. Nah, soso, mah, wala. Hmm. Yang enggak, ni, Todo, soso, wala, ma. nah. Ah, enggak, iya, itu. ido, ido. Soba, kan, nih. Dah, mana, kalau ini kapan nih bawa tuan nisan yang, Mereka yang, Mereka yang dulu ya, Boleh yang mau murmu. Nah, saya marhibeh mahamu. Saya margeleng mahamu. Sila lawamu dua gajang mau murmu. Dapur roka mamu, Saya mau Pasti jupang Alainak pesongoni murgi juga lem daksa sitong nih, saya nggak tau lah upaleale ya, aw, kenapa rupanya, aku sih contoh, apa nggak tiga kali saya mau mengadu ke polsek asal takut Alai sadar saya itu, udah biaw meniaga mata lebih ini so, saya so ketemu, sooni duduk sooni, punya tanah tuh kok, cukup karena amarah ap toho manni yuru me nan ado koni na ke JD. ini ni ibek kala ukut uku ciri-ciri asa udah pungu na tua sai boto na jelas isi na toho unang golan gabe ahu ipasesa ison dang sai ala pima ulpas diri do maraja diri do kanakki nga dia lu sibehon hmm. i ya. ma hmm. sonari dia meto siban na denggan hmm. i ma pangidoan nabe dang na la ma banjabe oh. ring kambe hamuna di han eh, di hamuna di ubanon nae ma ban tani tulangi wingot do side ale sogot bola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 Ela bibi surwai lai na ulai. Di mana di? Hola, di mana dibawa? Emak aduh amin non. Ini masih potongmu anggota tulang, anggo artere enggak bale. Aduh nang song nang digigi-digigi, digigi-digigi dah. Yo, digigi-digigi sono nih, gigi mani yang ada dek ku. Mani ya. Ini disom mani ate ku. Ayo pulang yo bi atau tulang Masalah ipar asalana, ipar mau mau mau rum doh malah doh ika ika maroh malang jaga lagi mana ngah lah sorong mana tikut doh nah apa nang? tapi kalau malah pejalan mana ngah doh majul bibi oh ya tak tak lagi tujuan mah harus nah orang naturat tua masih kunon nang amang asongan doa mangga berbibi oh atau ngah pakai listrik dia maju pasi garet tuh amang nah. nah, nah, nah, nah. nah, nah. Lemajia urai patah tu jolma gaimani do ada ditu utao. Ai nah, bos sangkai nah, nah, nah, nah, ba. on. Bama Ngagurang utang jauh bama na mangat dami Bagus. Nah, ngurakon, Imbal batu lah, ulang gak auto ale Gede gede rutung gede ale enak lana, dangulu Sony mah, narani, mama Sony mah bentuk Atani bapa di Kimangolu lemburu pengguru bapa tu asa tu hmm. mama ribu eh 50.000 naoma lemat asiroham ma satu apa lah he piksa tanganku bolo uleng nang ijalo nah Ih, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ula kok kurburu sama tangau. Alana selilingon acci dibe na. Nah. Nyona kanggiku, Asal mana ngai be sejabong? sila diorayon, oraion tang anak naruang. ah, Urang nyorae mana di situ jabong. Tak aku orang di jabong. Nang mang ndak kok kepocong ni. Sarayar oraio. He? Sarayar oraio. Napa lagu go suara? Tak ya oraio bolo mas di jabong. Dari ade perkel. Ini perkel yo belum okay? bolo mas di jabong. Nang le kok karena orang orang mati mati masuk tuh I matong itu, oh, iya, iya, iya, iya, hata iya, di iya, iya, iya, iya, iya, piado udah buak ko Oh loh mana Jadi ikhlas nya nya roham esok kami di halana idu ada bapak sian nasaroham guru eh bisi ngamah dia terserah Sa unang besoni mm -hmm. -be <coughs> <tanuron cong> <coughs> <coughs> <coughs> dak Salah daunium Salah Oke, sih. Masih masih do. Masih berubah. masih Ini mantap. ni mu. Mal dia, aku unang sama bumbu tolong. Di, a be, Di, Uru. di tau saya sini dia aku makan mana dia be itu boleh juga to makni Mangulu tang napola, aha unang muha <coughs> maasasiya napi. Idu yang dengna, dengna dia dia ruhaku amang asa arga dul. Asa arga <coughs> asa sakuli, ya. <coughs> unang, enang, pola be, unang, <coughs> unang, pola, unang, pola, unang pola ya, <coughs> <duk> <coughs> Bolu kunya nao tinggam mate. Ngira na mau tuntung rupia aman dan paling gette doa dang di dirak tuang aki tuama mu be huruf tai berima, dok anak dang na ku uburaiho pipi bola boleh, bapak mau nggak mau latih tuh, ini laku dua bibit, alai, burju Muhammad burju dulu, masih pada enggak, masih pada enggak, taksi olahnya berbeda udah kok, asal dapat tujuh, asal dapat tujuh tujuh dulu, unang marsikur, langsung nggak mau kebet, dia asih aku tujuh dulu, saat hari dekorhi saat ah, dulu bapak nemu, alusi, alusi, no tung buka maruha macan baringin, baringin ni Da bangda, ni, yeah. pola oh, tulang, buku be gugua unang buan hati e roha. Da bangda, alai perjulu dongonku tuo, martani aku da bangda. Ate, pola tulang. Nah, martani aku. Sonel bangkami iko di bijau do ho en nasengna. Da bangda, marguru ma tu dol manam. Da, unang ho urang magarima pikiri song dia akan dol Isi Rungi, apa ini, dong? Dah, dong, dah, kok sih, maju di mana sih? Tepolong jalanan bah, eh, gak Dang Dang da poto keleng no so ro murah. denggan sonari. Dang dalam niau nimu, rohaku. nimu, itu suku kami dohamu, nauluru hamu sonari, ma, baik. halus sangat tuhan. jadi ibu salah denggara anak tinggil pinggoruma bege yeruna ndi nang jugal ni rohami songon na tuhami i tu anak mon dang boi ba gadu orang dang eh. dan boi dia disedah koma hatangi anak mon mangna dia pe to sabar ma ho pa bereng-rengau holan ni ro hata ma on ame tu era ku tu si lebe to makkatai tu tu bere namion tudinggan nama hinang say sai tu si Bale denggakku stok tujuan nyarong ngah udah nak ikut udah pangulianon semua tuh mau nari matangan unang songoni ya, angko songoni sangat son. ya, dah itu pawar mun lek anak maksa, -maksa, maksa Lagi ya, nah, so. ma ma ma ma anakmu, oh musim loja ngabe yeah. um, um, itu benar kalau ngono, jalan nggak tinggal nakel katana tulai, jalan nggak usukubi beberekon ditira dok, inang nak. Ipaniru aku bes, asa toko gabi ina, kok kaholonganmu don, siang saudian asa sihulmu anakmu, muludang di jalo kon, toko ada, kuhadit nama orang nomulak tuh tadi, anggodangi pasabun nama olak tuh Dengar gayu biaw itu, akangon, isi nama muda berarti saya iringun, asal bagasi kiroda, dirangat si roham lau dipasirak-sirak sirako, berarti korona zul matera, danggoi daun kada, besi api nama zongko zolma, lalkan nyapin anginin mamanya, kan nyapin apa ngalau nunggu lio dan. Oh ngarau, yes, on, Alay, nyon nyon. Jalan mana? buka ruami ina sal mau mai sudi naroi naruhiti, naruhiti, naruhiti, naruhiti, naruhiti, itu nalabok, <tuk> suruh, udah so kami berohami sangat nah, kon lama dapat lama baik <tuk> Odo oh, anak mon Nah Bereng do nah, anak Bereng sa Bereng Anak asal pokan asal mulu mulu Waduh, dokumah, makan, kata So ni e <Frito> do ma po ma ma ma po ma ma ma ma po ma ma ma po ma ma ma po ma ma ma ma po ma ma ma ma po ma ma ma ma ma ma ma itu. po ma ma ma ma ma ma ma ma Ngapung jumbi mana, katai daeng da, 5000 da. itu, 5000 da, 5000 da, kira da, 5000 e mm. da, 5000 da, 5000 um. mm. Dab da, 5000 da, 5000 da, 5000 da, 5000 da, 5000 da, 5000 da, bereda da, da, da, da, da, da, Ah, anak Oh, sudah dah like warna cingkong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 Online. Jadi, adi o di batu amate tu di ni mana marohana <tip> <tip> Jadi manana sodie pion dan na eh kurang, doon kurang doon <camera noise> right? yes. right. do no. No? No. on mat famili asa turu kurang mertu jadi si dehi tama basia juani to tumetorah mau loh.. tu ada kurang mana dia nang besong kolo ah lima di lo Molek kana si Donado ordei ala ior do si rohonhot akang na mau bawang na mau iya orde pangwarang orde pangguaran, hmm, pangguaran na ini okay. pucuk pimpinan ope sita sitabu peisan habakku dang mangolu dope dipikkiri do on dipikkiri sadihari do dope taverna mangolian abakki inna dang ope baliku nah pesu patar dohot Tuhan Saya vot ronda disan ari de toda patar nah. ronda oh. di angka pe anak nai koni anak nai kanalanas marna mangun do peho na kati rohan besi ini namanya apa? itu. kurang Asyidat, kamu mahamin atulang, anak dah Eh, mah hutangnya kok kami, dah, Bua Buah, buah juga. ini, Unang, pola kuda, so dari daging mata parek, Jadi bolong, bolong, abang mars berdoam pan apa jauh di Mana na sordi apa mak milai torok bapai, kau di parau beda mung do parau tordim damang da, pirma tordim tujuh lana do, asanggiak jabi anak ya, na hasay ama ko, tujuh luna mi tarbu boi mana tujuh luni dah burjuho de to merminggu damang da, dawel kuda, soni mawamang, omawara sisipir naodi asapil ma, -ma. Si, tordim, Asa, gong gong mana na maodoge leguai, asanggiak jabi anak na hasay tujuh jolma tujuh luni saraka, soni nang tujuh luni tuwata jangan sama mang meringguk asa dinggal rohamu nadiinggal rohan lo berkon soalnya ni dari dak kuda mau lo hitung nahu murang harhamu tu tuhan di gogo asa mar gogo asa dia tuh siho mana soal dia udah pergi lemongi soal dia udah pada datu tuhka hober hober huta soal dia nang akan nama kamarang di dari ada sehat mahamu tujuh luar neron pas-pas mahamu nahu serumu menang berkon seraputar roka mau tujuh luar neron asa ronda dengan kami lauro Madok pon hata na de ngata na uli to rae Asing Aum, oh, ah. Asa onsong najur rahmat eh benu pasariusi pateni benu Rohani dusa guru dan rohani di jesus, di butuh hamil yang berdiri rohasi rohan rohani, asima rohani dan rohani salut nan dari sona rohani manok putina salut nan gurih ma di tuhan dusan rohasi nan tarul movie ma di tuhan di sona like con do berekon, con siho long song dan butuh kon utiuk tahan na, di pos nero hakku dohona di tuhan ma ne podi tahan na. Asa disahap di homar, laikon berekon di ikutokon Asa miyam mahto di panuturion, tu gasan hati-hati nak pikiran Surdukun Ali Tuhan, roha dame, roha hoolongi koi Asa sangonimnang berikon, lehono to di perbadia Asa mengatuh si hoolongi dua dua-tua Ternungu bima Ali Tuhan bani Ali Tuhan roha Asa iba tudur waina rohaholong mar doko anak naon trak do buruna di soni Tuhan mangido di tuhan nungai sobbe ha mi subi nama khamaranggi nama riboto nama lain nama kuleburuk mamir masobatukuk asa tangonomu tangiang pangidon nangion asa sa ma tuo Saat hang di tuhan keluargaon sa di tuhan anakku kusitak kubulonong So nginang ibotok kona le tuang kardubung ma tubungana duit anak dokbur manang ne dia ber imiberki mangarato, dalam ngemori kiko ibereko ri ramoti iri niri, tapar kuna samar marahan. Asa boy ruk nasi dai di bagasona le tuang, mariya ia madlas neroa ma muzi pasang pokok. Tuhan, leu bisuk kapstara tibotokon asa marpalangin akata simana maduk marupun dungan na jolma terlubung tarunging ma berek kona le tuang di panuturoni asa gerung imana mboto ruhut ruhut ni anak batak ruhut ruhut ni mar na dua dua mar bapa dua mar budak mar oma mar bur mar tulang tuh kode sih aku udah bisuk kabutarang jala ale Yesus tangyang elir nangon mar hidh asidok horong elak Amin ya bukti mate di butuh <tuk> no <tangan> no. Iya beneran nak. tinggal gue Aku mah, lo pikir oma, Neyram di to, Nakatira ang damangda, roh, roh Asal itu ada roh tujuh bulan, tulang. Biadobo, aku gosong tulang. Dah, buat tuh mana oma, dia itu, roh itu, roh namu da <laughs> teknik 1. Di dua. Kalau hukum belum mau itu itu, di Kuala orang itu, dah, dengan mengatur, terima itu mah buku sugut, jadi gitu, mau memang dong, itu yang ya kalau itu lagi, coba anak <tangan> itu be, nah, ini nggak itu naik Sony,